Halo guys, assalamualaikum semuanya. Kembali di channel Technical Fiscal dan di Video. Kali ini, seperti biasa, disini saya akan mengajarkan berbagai cara yang terbaru lagi oke okay, kita langsung lanjut di mas kacau berkacau berikutnya oke okay, lanjut ke persidak yang kedua Oke lanjut ke persediaan yang ketiga. Oke okay, lanjut ke persediaan yang keempat Oke okay, lanjut ke persediaan yang kelima oke lanjut ke versi yang keenam oke lanjut ke versi yang ketujuh Oke okay, lanjut ke presiden ke delapan oke okay, lanjut ke verse yang ke -9. Oke, lanjut ke versi dayung ke sepuluh. Oke, lanjut ke versi dayung ke sebelas. Oke Lanjut ke peristiwa yang ke-12. Oke Lanjut ke peristiwa yang ke-13. Oke, okay, lanjut ke versi yang keempat belas ya. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke lima belas. Oke lanjut ke versiode yang ke-16 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-17 Oke lanjut ke versi yang ke delapan belas. <SILENGALAN> Oke lanjut ke versi yang ke sembilan belas. lanjut ke perusahaan yang ke 20 Oke guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya